Penyebaran COVID-19 yang melanda Indonesia menyebabkan pemerintah melaksanakan pembelajaran di rumah bagi seluruh siswa dan siswi. Diharapkan seluruh guru di Indonesia untuk membuat sebuah pembelajaran interaktif agar siswa dan siswi tidak jenuh dengan pembelajaran jarak jauh tersebut. Pro dan kontra terjadi di masyarakat. Seperti yang Bapak-Ibu ketahui, mulai hari ini sekolah kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jam. Memang kondisi ini kurang efektif untuk pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus terus belajar memanfaatkan teknologi agar siswa-siswi kita kedepannya tidak jenuh dengan pembelajaran ini. Oleh karena itu, saya menugaskan tim multimedia untuk membuat media pembelajaran yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh ini. Para nih siap? Siap Pak. Belom eh? eh. Apa ah, Lagi mikir tadi kata-kata kepala. Eh, udah dapat ide? Ada sih beberapa. Nauw eh. Kayaknya kalau bikin channel youtube sekolah Bagus ya Oh jadi youtuber kaya ya Ya tapi kontennya teh soal pendidikan gitu Bagus sih soalnya yang angkat pendidikan sedikit sih Ya makanya Jadi gimana? Jadi gini ah isi kontennya soal media pembelajaran Kegiatan sekolah Terus liputan keluar Kita angkat potensi pengendaran Film pendek Musik Pokoknya kegiatan sekolah, nge? Justlah keren pisah, eh. nge? Mantapnya, pasti guru yang lain mau kita ajak belazama Enak Karap. Enak, enak, Eh, uh. hmm, Kenal, nge? Kena pengen channel hmm. Youtube Spensa? Taaau Spen Sa? Jadi melalui Space ini kita bantu Bapak Ibu untuk syuting dan mengedit videonya. Nah, kami juga sudah menyiapkan jadwal syuting jam hari. Jadi satu guru Kayak kamera close iya itu ya, plus kayak yang ada dulu, eh. Itu uh. lampu udah siap, udah siap. Coba nyalain, ya. oke, ter. Siap lah, cocik pisang. Hari ini seting siapa gitu, eh? Arman. Mana orangnya? Tunggu dulu, weh. apailah ya, eh, sip, nohun masih belum datang? Ya, ntar telepon dulu. jadi angkat, eh cek coba sekali deh. Assalamualaikum, Pak Arman, di mana Eh? Waalaikumsalam lagi di Gimana gimana jadi Eh? Jadwal syuting sekarang ya? Oh, lupa eh. nanti lagi aku materinya juga bikin gitu, eh. Oh, ya udah tuh, assalamualaikum. Gak bisa Eh ya udah besok aja lagi ya yuk, udah. Halo Bu, hari ini siap syuting? Aku belum siap Bang Paroni, kayaknya minggu depan aja. Pak, ditunggu di tempat syuting. orang mah nanti, Pak Paroni, pun ayam monetisasi nak. Ini syuting ya Anu laina atas acan, Pak Onay acan mah, alim ah, izin Assalamualaikum Pak, apun ten waktu ngewaktosna Hari ini teh, jadwal syuting bapak Kumalapa manawi, waktu waktosna Duh, males eh. nanti lagi teh Hei, mau kemana ini mau pulang Jangan dulu pulang Bapak mau syuting dulu Bisa enggak? Bisa Pak, bisa Ayo Pak Action Halo sahabat Spenser TV semua Selamat datang Di materi pelajaran Tadi pagi Di Spenser TV pada video kali ini, kita akan mempelajari pelajaran IPA dengan materi sebagai berikut. Dan kalau kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, jangan lupa subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal materi pelajaran selanjutnya. Di TV, mantap! Kak, sip pak, sudah Oh, gini cepetnya Iya pak, nanti videonya kita edit dulu Baru kita upload di Youtube Oh sip, dulu no, oh. nyaron Saya nggak turun pak Udah ulang-ulang belum, ngapain atau? Udah tanya, erorah Udah tanya? Aduh, Pak Toto. Ah, kok bisa? Udah tahu, Bu. Aduh, kumat tuh. Udah, minta suti ulang. Uh, takut kali ini. Takut nah, Takutnya, om. Ngarik, kan? Ah, supaya minta ngawain. Mau wala yuk, datar ya. Gimana sih kamu? Kau sudah capek-capek shooting, payahnya kok error? Iya pak, maaf, salah teknis. Ah, alasan? Saya nggak mau tahu. Pokoknya videonya aku jadi. Iya pak, maaf. Eh, uh. gimana sih, Ron? Ron? Ron? Iya pak, gimana pak? Kok malah balik nanya? mah video apa pak? Beres? Eh, uh, iya pak, punten sebelumnya file-nya error pak, pas mau dipindahin Lo kok bisa gitu Ron? Ya pak, kesalahan teknis jadi harus gimana tuh? paling syuting lagi pak oh iya kalau begitu, ayo sebetulnya bapak juga yang kemarin kurang puas asli pak? asli, ayo lah siapa syuting lagi? alah, bagus. Kena kontrol aja, bambang main ke ngopi haa <laughs> wasen lah ngopi udah beres Alhamdulillah beres juga tinggal upload ya Kak yaa ga hmm. mau pak eh ayo uja siap ya? siap nao ayo ini siap bismillahirrohmanirrohim Halo sahabat Spensha TV semua selamat datang kereta tanggendaan biantara di anakkah hirupan sapopoe kurang gendang membandingkan biantara istilah Pancasila dalam bahasa Sansekerta Pancas artinya lima dan sila artinya jadi asas atau dasar menurut Muhammad Yamin Pancasila adalah Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman aduh ada nunjung raun datang mileran sinyal belajar. Halo. Ngai belajar tenak tanggalnya? Balama babe belajar di sekolah? hati aja-aja -hati, hati, tu nya. di luhur Halo sobat Spensa TV, kembali lagi di Mantap. Materi pelajaran tadi pagi hanya di Spensa TV. Weh, kamera anyar tuh. Anyat, tuh. Di mana? Kali ini kita sudah berada di sebuah tempat yang... Yo! Ah... Wih, eh, nolih eh. Oh, Waju Anjar. Pensat TV. TV. Jang, yo. Jang, Waju Anjar. Jang, Pensat TV. Yo, jang, jang. Di sini ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan termasuk juga kita uh, bisa menambah wawasan tentang apa yang ada di eh, tempat ini. Nah, mau tahu apa aja? Animal activity hanya di sensatif. Ini tampak bagus. Terima kasih deh. Nonton sensatif juga, Pak? Oh iya, ini kegiatan anak-anaknya bagus ini. Mari, mari, mari, mari. mari. ya udah udah udah gue. Tuh tuh, tuh tuh tuh tuh, lag-lag, lag-lag, lag-lag, lag-lag. Ying! Jadinya Pak, oh, wow Pak. Ah, diklakskan, woi! Ong! Oh. Dan wow pokoknya. Yang suka akan video ini silakan like dan komen sebanyak-banyaknya. Kita akan tayangkan hal-hal yang menarik dan bermanfaat yang edukatif dan edutainment. Bye. Assalamu'alaikum Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia Perkenalkan saya Roni Herdiana Saya sebagai founder dari Spensa TV SMP Negeri 1 Padaherang Kabupaten Pangandaran Pada webinar kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai pengalaman saya Dalam mengembangkan channel YouTube sekolah kami Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa spirit kami dalam mengembangkan YouTube ini adalah membuat digital media untuk memajukan Indonesia khususnya di bidang pendidikan di tengah pandemi kali ini siswa dan siswi kita harus terus belajar oleh